Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Selamat siang rekan-rekan sekalian Ada beberapa update yang akan disampaikan Mohon maaf Atau oleh Mas Bowo, Pak Rizal dan Mas Yuda Untuk penyingkat waktu Saya langsung saja mengundang Mas Bowo Yang baru kembali dari rangkaian kunjungan Ke beberapa negara dalam konteks G20 Kalau ada takeaway dari kunjungan tersebut Yang ingin disampaikan atau berbagi dengan rekan-rekan media pada kesempatan pertemuan ini, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak uh, Jubir. Uh, izin menyampaikan uh, beberapa update terkait dengan G20 sebagaimana berikut. Uh, pada bulan April 2022 ini, uh, tercatat telah dan akan berjalan 29 kegiatan. Uh, berbagai pertemuan, baik pada tingkat uh, finance track, uh, working group share track, maupun engagement group. Uh, jumlah pertemuan di bulan April ini memang tidak terlalu banyak uh, dibandingkan dengan di bulan Maret. Kalau di bulan Maret ada 60 kegiatan, uh, antara lain karena bulan puasa. Namun pada memasuki bulan Mei nanti akan uh, meningkat lagi dan kita estimasi kita dalam catatan kita akan ada 45 kegiatan yang berlangsung di bulan uh, Mei. Nah kemudian. Uh, di samping itu, sebagaimana tadi Pak Jubir sampaikan, KoSherpa G20 Indonesia, Bapak Dubes Dian Triansyah dan Pak Deputi Edi Pamudi didampingi dengan KoSherpa, yaitu kami sendiri dan Pak Ferry dari Kemenko Ekonomi, telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam hal ini New York dan Washington DC, serta ke Jenewa. Untuk melakukan pertemuan baik dengan organisasi internasional, dengan PBB, dengan filantropi, dan sebagainya. Apa namanya, yang ditujukan untuk dua hal pada, pada prinsipnya. Yang pertama adalah untuk menggalang dukungan bagi agenda-agenda prioritas Presidensi Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk mendorong dan memastikan tercapainya konkret deliverables pada presidensi G20 Indonesia. Sehingga di presidensi kita itu go beyond words ya. Menjadi presidensi yang action-oriented dan memastikan manfaat presidensi kita terasa oleh rakyat banyak, oleh apa di berbagai belahan dunia, khususnya di negara berkembang. Nah, kunjungan ke Amerika Serikat berlangsung dari tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April, di mana kita mengunjungi New York dan Washington DC. Dan di situ antara lain Kocharpa telah memberikan briefing kepada Majelis Umum PBB kepada seluruh negara anggota PBB. Di samping itu juga melakukan pertemuan dengan Presiden Majelis Umum PBB, dengan Biro Dewan Ekonomi dan Sosial atau Ekosok PBB. Kemudian juga melakukan pertemuan dengan UNDP, Unicef, dan bertemu dengan sejumlah wakil negara-negara. Sherpa dari Amerika Serikat di Washington DC, Sherpa dari Argentina di Washington DC, kebetulan Sherpa Argentina adalah dubes Argentina untuk Amerika Serikat, dan juga dengan sejumlah private sector maupun filantropi seperti Bill and Melinda Gates Foundation. Kemudian di Jenewa cukup banyak juga pertemuan yang berlangsung dengan organisasi internasional. Dalam hal ini telah dilangsungkan pertemuan dengan WIPO, World Intellectual Property Organization, organization, dengan Gavi Alliance, United WHO, the World Health Organization, ITC, International Trade Center, WTO, World Trade Organization, UNTEP, United Nations Conference on Trade and Development, ITU, International Telecommunication Union, WAF, World Economic uh, Forum, ILO, uh, International Labor Organization, dan global fund dan ini tentunya difasilitasi oleh PTRI Jenewa, sementara kunjungan di New York difasilitasi oleh PTRI New York dan KBRI Washington. Berbagai mitra kerja yang di apa namanya yang melakukan pertemuan dengan Koasirpa maupun Ko menyambut baik strategi pendekatan Presidensi G20 Indonesia yang mendorong adanya capaian dan hasil konkret atau konkret deliverables dalam bentuk yang nyata atau tangible, inklusif dan berdampak luas, utamanya bagi negara berkembang, dan uh, mereka semua menyampaikan kesediaan untuk berpartisipasi dalam inisiatif uh, concrete deliverables uh, Indonesia ini. Tentunya kita berharap uh, akan segera ditindaklanjuti uh, dan uh, apa, kita akan terus memonitor tindak lanjut dari para organisasi internasional tersebut untuk memastikan concrete deliverables presidensi in Indonesia. Beberapa highlight ke pertemuan lain yang berlangsung di bulan April. Tanggal 13 April ada side event, First Research and Innovation Informal Gathering, atau RIIG, yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian 13 April juga kemarin akan ada side event Energy Transition Working Group. Mereka, akan mereka telah menyelenggarakan workshop mengenai making CCS CCUS carbon capture and utilization storage affordable enabling CCUS development deployment in G20 and beyond uh, kemudian juga nanti ini mungkin akan disampaikan lebih banyak oleh Pak Kepala BDSP pada tanggal 11 April uh, Presiden dan Menlu RI telah menerima kunjungan bilateral Menlu Kanada demikian update dari kami Pak mengenai sekilas kegiatan G20. Untuk di bulan April ini, kami kembalikan kepada Pak Jubir. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bawo, update-nya. Saya mengundang Mas Rizal untuk memberikan update terkait berbagai kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dalam seminggu ini dan beberapa kegiatan besar yang dalam waktu dekat yang perlu juga kita sama-sama catat dan ikuti. Silakan, Mas Rizal. Silakan. Uh, kasih banyak Pak Jubir. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua, teman-teman wartawan dan teman-teman uh, Pak Selendua dari Kemlu. Uh, karena ini pertama kali saya ketemu pada saat bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, walaupun sudah hari ke-11 ya, atau ke-12 hari ini. Teman-teman, uh, sekalian beberapa update yang saya bisa sampaikan terkait dengan kegiatan, Ibu Menlu seminggu terakhir, sejak 7 April hingga hari ini. Setidaknya ada beberapa klaster, tadi sudah disampaikan, klaster pertama adalah kunjungan Menteri Luar Negeri dari Panama dan Kanada yang sebetulnya substansi dan detail dari hasil kunjungan tersebut, baik Panama maupun Kanada, sudah disampaikan langsung oleh Ibu Menlu. Yang kedua, pertemuan Ibu Menlu dengan beberapa duta besar yang memang sengaja uh, karena kepentingan uh, khusus uh, Ibu Menlu memanggil, uh, yaitu yang pertama Maroko, yang kedua Saudi, dan yang ketiga Amerika Serikat. Pembahasannya tentu terkait dengan hubungan bilateral kedua negara dan beberapa isu kawasan maupun global yang perlu dikoordinasikan pada tingkat uh, tinggi untuk memastikan beberapa hal kegiatan-kegiatan ke depan yang selanjutnya ketiga Ibu menerima Valeria Martono dari San Indigio terkait dengan kegiatan interface ya terkait dengan apa namanya interface dialog dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana mendorong adanya toleransi agama dan beragama di kondisi dunia saat ini lalu ada satu kegiatan terkait dengan diperolehnya penghargaan dari Kemq kegiatan terkait dengan kementerian luar negeri yang memperoleh kinerja salah satu ya yang memperoleh kinerja terbaik untuk tahun 2021 untuk kategori pagus sedang peringkat kedua dan terakhir ada beberapa konsultasi yang dilakukan oleh ibu menlu baik dengan para CEO berbagai stakeholder sih sebetulnya baik CEO maupun think tank terkait dengan prioritas apa kebijakan politik luar negeri dalam konteks global dewasa ini itu beberapa kegiatan yang terkait dengan ibu seminggu terakhir minggu depan sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Mentu juga dan minggu yang lalu kalau tidak salah Pak Jubir juga sudah menyampaikan rencana ibu untuk keliling Eropa untuk konsultasi. Tentu beberapa hal yang akan dikonsultasikan nanti saya akan bahas dari sisi jadwal hingga saat ini selama empat hari ibu akan berada di Eropa tanggal 19 hingga tanggal 22 April empat hari akan mengunjungi empat negara satu hari satu negara ini UK, Prancis, Belanda dan Turki. Kita sedang eksplor kemungkinan beliau bisa komunikasi via zoom dengan EU, Menlu EU, Menlu Jerman dan Menlu Italia. Jadi kita usahakan keberadaan Ibu memang tidak lama sehingga tidak memungkinkan beliau untuk bisa mengunjungi semua negara Eropa. Beliau apa namanya kita kita upayakan di berada di empat negara Eropa yang kebetulan memang dari sisi jadwal memungkinkan lalu selebihnya akan dilakukan melalui uh, Zoom uh, ataupun per telepon, conference call uh, uh, selama Ibu berada di Eropa uh, dua agenda besar tentu uh, terkait dengan kunjungan ini adalah yang pertama tentu bilateral uh, kedua negara terkait dengan bagaimana kedua negara bisa terus berkolaborasi dalam segera mengakhiri pandemi ini dan mendorong kerjasama ekonomi yang konkret, khususnya dalam kondisi global dewasa ini, impact atau dampak dari baik pandemi maupun krisis ekonomi yang menyertainya, dan juga dampak dari kondisi konflik di Ukraina. Yang kedua tentu, yang teman-teman sudah ikuti bersama dan terus ikuti adalah round berikutnya dari konsultasi dan komunikasi yang dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri sebagai Uh, Menteri Luar Negeri, Negara uh, Pemegang Amanah Presidensi G20, dalam menyikapi situasi global dewasa ini, sebagaimana teman-teman ketahui, first, kalau bahasa saya, first round-nya sudah dilakukan ke semua negara-negara G20 dan sudah um, apa, mendapatkan gambaran besar tentang pemetaan posisi masing-masing negara terkait dengan apa namanya situasi global dan presidensi. Bukan presidensi terkait uh, situasi global Ukrain terakhir ini dan uh, G20 dan saat ini uh, second round boleh dikatakan Ibu akan terus berkonsultasi bagaimana menavigate apa namanya respons dari G20 terkait dengan isu uh, Ukrain uh, termasuk teman-teman tentu adalah dampak ekonomi yang semua dunia saat ini sudah rasakan itu uh, agenda Ibu ke depan. Lalu saya juga bisa sampaikan satu hal, Pak Jubir tambahan hari ini Sekjen PBB di markas besar kemarin ya berarti tanggal 13 Maret, eh, 13 April di markas besar PBB, Sekjen PBB telah mengumumkan bahwa apa diumumkan anggota Champions Group of the Global Crisis Response Group yang dipimpin langsung oleh Sekjen PBB yang di mana Bapak Presiden menjadi salah satu anggotanya. Anggota lain selain Bapak Presiden adalah Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh. Durasi dari keanggotaan Champions Group ini selama 12 bulan. <kali> Kalau boleh saya sampaikan apa nama, kronologi atau latar belakangnya, pada tanggal 14 Maret bulan yang lalu, Sekjen PBB -be mengumumkan, akan diluncurkannya apa yang disebut dengan Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Finance. Ini adalah upaya Sekjen PBB dalam apa namanya mengkoordinasikan badan-badan PBB dunia, badan-badan PBB dan merumuskan aksi dari dari badan-badan PBB tersebut untuk mengatasi atau menghadapi krisis dunia saat ini yang berdampak besar terhadap kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi dan juga ekonomi khususnya keuangan dan untuk menjalankan atau perumusan dari aksi global ini dibutuhkan kepemimpinan dari di tingkat kepala negara tingkat politis di mana bapak presiden uh, menjadi salah satu anggotanya pengumuman ini dilakukan oleh sekjen PBB setelah sebelumnya pada tanggal 12 uh, April yang lalu bapak presiden berkomunikasi dengan sekjen PBB tentu membahas mengenai apa namanya global crisis response group ini sendiri dan juga dimanfaatkan atau digunakan oleh Bapak Presiden untuk membahas berbagai isu global yang menjadi kepentingan dunia saat ini tentu isu Ukraina menjadi salah satu pokok bahasan tentang presidensi G20 dan ada kegiatan yang ada kaitannya dengan Indonesia yang akan di-host oleh Indonesia yaitu Global Platform on Disaster Risk Reduction yang akan kita host di bulan pada bulan Mei di Bali bulan satu bulan mendatang itu mungkin Pak Faiza yang bisa kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Rizal dan saya undang Mas Yuda untuk memberikan update Terima kasih Pak Dirjen uh, yang terhormat agakkan Direktur dan juga teman-teman media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan dalam kesempatan yang baik ini kami ingin uh, melakukan update beberapa kasus uh, perlindungan WNI ya, Pertama terkait dengan uh, tenggelamnya kapal nelayan Indonesia KM Kuda Laut uh, pada tanggal 18 Maret yang lalu yang sebelumnya juga telah uh, kami sampaikan dalam press briefing sebelumnya Jadi uh, untuk merimind tanggal 18 Maret yang lalu KM Kuda Laut kapal nelayan Indonesia dari Rotendau yang berawak 12 nelayan mengalami kecelakaan dan tenggelam di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Indonesia dan Australia. Nah, pada saat itu KJRI Perth dan juga konsulat kita yang ada di Darwin telah berkoordinasi dengan otoritas kita yang otoritas Australia untuk melakukan operasi penyelamatan. Dari operasi tersebut, sembilan dinyatakan meninggal dan hingga saat ini jenazahnya tidak ditemukan dan tiga lainnya ditemukan dalam keadaan selamat Dari tiga nelayan tersebut, dua diantaranya Alhamdulillah akan tiba di Jakarta pada malam hari ini dan Kemlu bekerjasama dengan KKP serta Pemprov NTT dan juga Pemerintah Kabupaten Rotendau akan memulangkan yang bersangkutan ke dan satu nelayan yang pada saat ditemukan dalam kondisi kritis saat ini, alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik dan insyaallah kita akan pulangkan pada tanggal 26 April mendatang. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan uh, apresiasi dan penghargaan atas upaya yang sudah dilakukan oleh otoritas Australia untuk menyelamatkan para nelayan kita dan juga kerjasama yang telah dilakukan uh, dengan kementerian lembaga terkait, antara lain uh, KKP. Pemprov NTT dan juga Pemerintah Kabupaten Roti Kemudian hal yang lain, ada dua insiden juga kejadian bencana besar yang terjadi masing-masing yang ada di New York Sebenarnya kita pantau bersama terjadi kasus penembakan di stasiun subway pada tanggal 12 April yang lalu nah, KJRI New York dalam hal ini telah berkoordinasi dengan otoritas tempat dan juga komunitas masyarakat indonesia sampai saat ini tidak ada korban WNI dari insiden penembakan tersebut di tempat yang lain di Filipina kita juga sudah ada pantau terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor KBRI Manila juga telah berkoordinasi dengan otoritas yang ada di Filipina dan juga komunitas masyarakat indonesia yang ada di sana dan hingga saat ini tidak ada korban WNI dari bencana banjir dan tanah longsor itu yang terjadi di Filipina Tengah dan juga Filipina Selatan. Demikian teman-teman uh, media yang dapat kami update terkait dengan isu pelindungan WNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda. Selanjutnya saya kembalikan. Oke. Okay. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fazyashah, beserta Ibu dan Bapak Narasumber lainnya. Dan dengan demikian... Acara press briefing mingguan Kementerian Luar Negeri pada Minggu tanggal 14 April ini uh, telah selesai. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan sekalian dalam diseminasi polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Dan baiklah acara press briefing ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan selamat melanjutkan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Terima kasih.